sudah di up di channel youtube Leslar Entertainment Kita wajib dukung dan support Mudah-mudahan Leslar Entertainment terus berkembang Dan selalu sukses Amin Karena di vlog terbaru ini persahabat Ini kejutan untuk BBL yang masuk 3 bulan Masya Allah Alhamdulillah persahabatnya Bunda Lesi Kejora dan Rizky Bilar Ini memberikan kejutan atau surprise untuk BBL Masya Allah banget ya Semakin bahagia sekali Dikasih vlog-vlog atau vitamin yang sangat luar biasa, yang belum nonton silahkan mampir sekarang ke channel youtube Leslore Entertainment Karena video terbaru ini sudah di up Dan ini mengenai BBL persahabat ya, surprise dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Info ini juga dapatkan dari akun sahabat.it -sahabat underscore Ada kalimat caption yang dituliskan oma ibu om tante dan kakak semuanya udah pada nonton abang belum abang pundung loh kalau nggak nonton eh nggak ding kan abang nggak kayak papa pundungan katanya tuh ya captionnya luar biasa cute banget mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan berikutnya persahabatan kita lihat di sini ada semua unggahan spesial vitamin juga yang kita dapatkan ketika live Instagram Bunda Lesti Kejora di akun Purnama Beauty Official. Di sini Bang Mimin akan membahas ya Tentunya isi dari live Bunda Lesti ini dan banyak sekali tentunya persahabat kejutan-kejutan yang kita dapatkan dari live-nya Bunda Lesti Kejora. Tetapi Bang Mimin akan ambil dua poin persahabat ya karena yang pertama ini menyangkut single terbaru Bunda Lesti sudah dipastikan Bunda Lesti Kejora ini mempunyai single Ramadan persahabat ya yang tentunya akan dikasih kejutan dari Om Mala dan Om Dwi wah Masya Allah banget ya Om Mala dan Om Dwi ini yang membantu Bunda Lesti Kejora untuk single terbarunya ini di bagian Trinity Optima Production. Kita doakan saja, mudah-mudahan secepatnya bisa di-up single terbaru Bunda Leslie Kejora Ini langsung Bunda Lesti ya yang menyampaikan saat live Instagram di Purnama Beauty Official. Momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun duniaan Skol Leslar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan. Pasti nih bentar lagi Instagram Om Mala dan Om Dwi rame. Banyak DM masuk nanyain single lagu Ramadhan Bunda Lesti. Pastinya dong tahu sendiri warga Konoha ya. Masya Allah luar biasa mengenai karya-karya terbaik selalu rame. Yang tentunya selalu mensupport dengan tulus untuk idola kita. Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram, Lelim Nur, mengatakan di kolom komentar, Ayo kita tagih biar cepat rilisnya, tuh persahabat ya. Semoga saja cepat rilisnya lagu single terbaru dari Bunda Lesti, yakni single religi atau single terbaru dari Bunda Lesti, persahabat ya. Dan kita lihat juga, untuk berikutnya, poin kedua yang bisa kita dapat ambil dari live Instagram Bunda Lesti Kejora untuk kita mendapatkan info penting banget ya mengenai akun Instagram Lesti Kejora Bunda Lesti menyampaikan persahabat ya karena jarang live dan jarang posting Ini dikarenakan Instagram Bunda Lesti dipegang oleh admin Ini ada adminnya sendiri untuk akun Instagram Bunda Lesti Kejora di sini kita mendapat info persahabat, ya, bahwa Bunda Lesti jarang banget live Instagram dan jarang posting. Itu dikarenakan akun Instagram Bunda Lesti Kejora ini dipegang oleh admin persahabat, ya, sudah jelas. Kenapa Bunda Lesti Kejora ini jarang banget live persahabat ya? Dan kita lihat persahabat, simak juga di kalimat caption yang dituliskan masih di akun dunia underscore Leslar. Jadi gitu guys, alasan kenapa Bunda Lesti jarang live Instagram? Mungkin karena Bunda Lesti masih di bawah naungan manajemen. Makanya ada admin untuk mengurus Instagramnya Bunda Lesti. Jadi untuk upload endorse, promo acara atau programnya Bunda Les yang di video itu dan lain-lain. Kita doakan saja mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat, bahagia dan sukses terus. Amin. Kita masih menunggu kejutan lain persahabat di sehari-hari ini.